halo teman-teman selamat datang di tutorial roblox gfx yaitu bagaimana cara membuat roblox gfx atau gfx roblox terserah kalian mau nyebutnya kayak gimana di sini kemungkinan tutorialnya akan saya bagi menjadi beberapa part jadi mulai yang dari basic sampai ya lumayan bagus lah nantinya di sini part pertama kita akan mulai dengan bagaimana cara membuat roblox gfx yang sangat simpel yaitu dengan ada karakter kita sendiri gitu kan jadi semisal teman-teman mau buat thumbnail untuk di konten creator untuk konten teman-teman ya. Thumbnail di YouTube atau macam-macamnya itu atau di TikTok juga bisa. Oke. Okay, kita langsung aja masuk ke download. Ya. Di sini yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman download dulu beberapa file yang harus teman-teman lakuin yaitu yang pertama adalah software Blender. Ini gratis, tentu aja gratis. Jadi tenang aja teman-teman nggak akan bayar apapun dari software Blender ini. Di sini caranya teman-teman pergi ke website yang sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi bawah ya, di bawah ya. Di sini kita klik download Blender. Nah, untuk versi terbaru yang saat ini ya, sekarang ini tahun 2022 bulan apa sekarang? Enggak tahu Juni. Bulan Juni ini Blender versi 3.20. Ini versi terbaru yang saat ini nah kalau teman-teman semisal punya device yang tidak terlalu high-end teman-teman juga bisa mendownload versi yang lebih jadul atau lebih lama caranya adalah teman-teman pergi ke ini ya tulisan previous version teman-teman klik dan kita klik lagi di all previous version nah di sini kebuka tab baru nah untuk yang paling atas ini adalah versi blender yang paling awal atau yang paling pertama banget nih ya dirilis untuk uh, semakin ke bawah ini adalah versi yang paling terkini jadi atas itu paling jadul paling bawah itu versi terbaru terserah teman-teman mau pakai versi yang mana sesuaikan dengan ya kebutuhan teman-teman sendiri Oke okay, kita klik saja setelah kalian mendownload blender dan menginstal untuk misalnya gampang kok tinggal next next next aja Lalu kedua adalah kalian harus mendownload file ini, Roblox Rickman. Apa ini? Ini adalah fungsinya untuk ya, untuk menggerakkan karakter kita ya, untuk menggerakkan tangan, kaki, uh, tubuh lah, atau kepala ya, teman-teman harus download ini. Untuk teman-teman yang pakai karakter perempuan bisa download yang ini ya, Roblox Rick untuk yang laki-laki download yang ini. Apa bedanya? Bedanya cuma di modelnya aja kok. enggak sampai banyak bedanya nggak. Cuma modelnya aja yang beda, oke. Okay, kemudian, yang ketiga adalah teman-teman harus memasang plug-in, ya. Plug-in ini semacam apa ya? Fitur atau add-on untuk di Roblox Studio, yaitu namanya adalah Loot karakter Ada dua versi, yang pro dan yang light Bedanya apa? Yang pro ini tentu aja berbayar, dan yang lite ini gratis. Yang lite aja udah cukup, kok, teman-teman. Nah mungkin teman-teman tanya lagi ini apa bedanya kok sampai ada yang bayar ada yang gratis ya bedanya untuk versi mudahnya ya buat kalian yang Lite ini sudah nggak di support lagi lah sama pembuatnya sementara yang Pro masih di support itu dia bedanya untuk di support ya biar nggak ada bug-bug mungkin ya segala macam nah setelah itu kalian pilih yang Lite aja ini gratis teman-teman tinggal klik install nanti akan kebuka Roblox Studio nah ini dia Roblox Studio ini mungkin masih update ya. Oke, okay, setelah kebuka software Roblox Studionya, nanti akan muncul jendela baru seperti ini yang menandakan bahwa uh, instalasi sudah berhasil dilakukan ke dalam Roblox Studio. Nah, kemudian kita buka aja baseplate, terserah mau yang klasik baseplate atau yang baseplate. Karena di sini kita akan masuk ke tutorial yaitu gimana caranya apa ya, mengekspor karakter kita untuk dimasukin ke dalam. Software Blender gitu. Kemudian teman-teman lihat di atas ya. Ini teman-teman pergi ke tab Plugin. Karena ada beberapa nih ada Home, Model, Test, View dan juga Plugin. Teman-teman pergi ke Plugin. Di sini ada saya sudah ada dua sih. Tetapi karena tadi saya menginstal yang versi Light, ya udah kita pakai yang versi yang biasa saja, yang Light. Di sini, di sini akan kebuka window baru, jendela baru. Nah. Inilah yang saya tadi bilang kalau yang live itu sudah nggak di super lagi ya mungkin tampilannya agak ngeglis atau ngebug gini ya jadi ya itulah fungsinya kalau teman-teman pakai yang versi itu berbayar tampilannya akan lebih sempurna kalau ini kan masih ngebag ya. Nah di sini kemudian teman-teman uh, ketikkan username Roblox kalian ya username karakter yang ingin teman-teman pakai kalau teman-teman mengetik dengan bener ya harusnya sih muncul ya karakternya di sini uh, kita centang aja spawn at origin di sini ada, ada dua versi spawn R6 dan juga spawn R15 ya meskipun teman-teman pakai karakter versi R15 teman-teman pilih yang R6 aja ya Kenapa karena kalau kita pakai yang R15 jatuh kenapa Uh, waktu di blender nanti hasilnya nggak jadi hancur teman-teman, jadi ngebug atau yang nggak tau lah. Jadi R6 ini adalah yang paling rekomenda re rekomendasi lah dari saya ya Oke okay, kita silang aja kalau sudah uh, ada karakternya. Ini dia karakter saya. <laughs> Oke, okay, nah di sini mungkin akan saya ubah sedikit ya untuk mimik mukanya. Untuk mimik mukanya akan saya ganti. Gimana cara gantinya ya teman-teman? Pergi ke sebelah kanan ini jendela explorer, ke bagian hit, hit. Head ya, ke bagian head. Teman-teman pergi ke face. Nah, di sini ada kotak berwarna apa ini? Merah ya, merah Taurine. Ya? Nah, kemudian kita cari ya muka yang ingin kita pakai. Kita pergi ke image. Misal saya di sini pakai muka yang Joy Surprise. Apakah ada? Oh ya, ada. Nah, ini dia mukanya. Nah, di sini kita akan pakai. Aduh oh, sorry, ntar. Di sini kita klik kanan. Kemudian kita copy aset ID, kemudian kita klik kiri di bagian face yang di sebelah kanan ini. Nah, di sini ada tekstur ya kan? Di sini kita uh, blok ini ya, angka-angka ini. ID sama dengan kita blok, setelah ID sama dengan ya kita blok, uh, kemudian kita paste di sini atau control V. Kemudian kita enter. harusnya berubah dia, ya benar, dia berubah. setelah seperti ini, kita langsung export aja ya. Untuk ekspor ini ada dua ini ya, ada dua ekspor. Yaitu yang pertama kita harus men-ekspor seluruh bagian tubuh. Kemudian yang kedua kita akan ekspor untuk bagian kepala janja Gimana cara ekspornya? Teman-teman pergi ke sini, klik kanan, kemudian export selection. Ya, nah di sini teman-teman silahkan mau taruh di mana aja. Yang pes, yang penting ini ya. Yang penting apa namanya? Uh, Tahu, in, teman-teman ingatlah ingat-ingat sendiri dimana mana teman-teman menyimpan ini hasil ekspornya. di sini saya akan simpan di folder yang sudah saya buat sih tadi di sini kita namainnya gini aja body Oke okay. kita save nah ini untuk bagian tubuhnya sekarang kita akan ekspor untuk bagian kepalanya terpisah jadi kita akan hapus-hapus dulu bagian uh, ini yang lain yang enggak diperlukan Oke okay. nah tinggal tersisa kepalanya saja sekarang kita akan ulangi cara yang sama seperti tadi export selection dan kita akan taruh di folder yang ini <tuh> oke okay, setelah itu kita close saja karena kita akan masuk ke software blender teman-teman Oke okay, sekarang kita akan uh, ekstrak ya hasil downloadan kita ya tadi yang Roblox Rickman atau teman-teman pakai karakter perempuan silahkan download yang Roblox Woman yang tadi ya sekarang kita akan ekstrak uh, file ini kita akan pakai winter aja ekstrak to Roblox Rickman oke okay. oke okay, setelah terekstrak kita buka aja dan di sini teman-teman pilih yang default saja Nah, nanti akan kebuka blendernya. Nah, ini dia kita sudah berada di software Blender. Mungkin teman-teman agak sedikit pusing ya dengan uh, beberapa fitur-fitur uh, yang ada di sini. Tenang aja, kita nggak akan pakai semuanya. Kita akan pakai sebagian aja. Oke. Okay. Nah, di sini untuk zoom in jobatnya zoom sama seperti biasanya pakai scroll. Kalau scroll up itu kita akan zoom in sementara kita untuk zoom out-nya kita pakai scroll down. Nah, di sini kita akan tutup dulu ini untuk meng kita biar enggak terganggu dengan ini semua. Oke, okay. sekarang kita akan hapus bagian kepalanya karena tadi kan kita uh, ini ya, ekspor bagian kepalanya sendiri. Kita akan hapus bagian kepalanya. Nah, di sini untuk menghapusnya teman-teman klik dulu bagian kepalanya, kemudian klik tombol X huruf X ya di keyboard. Kemudian ada tulisan delete. Kita klik aja. Nah, sudah terhapus bagian kepalanya. Tapi di sini akan teman-teman lihat ya. Di sini uh, ada bagian mata, gigi dan juga lidahnya ini belum terhapus. Ya kita akan hapus semuanya satu-satu. Caranya adalah teman-teman sebenarnya bisa pakai uh, scroll mouse yang di tengah itu. Jadi diklik ditahan. Tetapi karena mau saya ini lagi rusak jadi kita akan pakai mode freecam di sini. Caranya adalah dengan menekan tombol shift berbarengan dengan tombol Uh, seperti koma di atas teman-teman Jadi teman-teman lihat di bagian keyboard sekarang ya Di bawah tombol escape dan, dan di atas tombol tab Itu ada tombol yang seperti ini Nanti akan saya edit uh, Gambarnya nah, Jadi teman-teman klik shift Dan juga tombol itu secara bersamaan Dan nah, nanti akan mode freecam seperti ini Oke okay. nah, Kita deketin aja biar mudah Di sini sama ya Caranya kita klik dulu Yang bagian yang ingin dihapus kemudian tekan tombol X untuk menghapusnya X untuk delete bagian lidah X untuk delete dan bagian untuk gigi Oke sebentar ini agak sedikit nah jadi untuk uh, objeknya biar terpilih teman-teman harus lihat dulu ya di bagian objeknya itu sampai akan sampai ada muncul garis kuning di bagian pinggir pinggirnya di outline-nya itu ada ada outline berwarna kuning Oke sudah terhapus semua sekarang kita akan import tekstur dari karakter kita yang sudah tadi kita export melalui uh, software apa namanya roblox studio ya. Nah oke okay, kita akan mundurin dulu biar enak tampilannya oke. Okay. Di sini teman-teman klik bagian tubuh yang mana aja boleh. Di sini akan saya klik bagian uh, badannya. Kemudian teman-teman lihat kursor saya ini ya di bagian pojok sini kanan atas sampai nanti kursor kalian akan berubah menjadi seperti plus kalian tahan klik kiri tahan kemudian geser ke kiri nah sampai dia uh, terbel, terbagi menjadi dua uh, dua apa ya dua jendela ya seperti ini sini sudah ada dua jendela kita akan fungsikan jendela yang bagian kanan ini uh, akan menjadi shader editor gimana caranya jadi di bagian bawah ini teman-teman klik teman-teman cari shift eh, shift shader editor maksudnya yaitu ini dia shader editor atau teman-teman juga bisa pakai shortcutnya yaitu tombol shift dan juga f3 nah, akan muncul seperti ini wah wow, ini apa gitu kan teman-teman mungkin akan bingung di sini kita klik tombol n untuk menghilangkan ini ya active tool bagian kanan ini jadi bagian kanan ini bisa teman-teman munculin dan juga sembunyikan dengan menekan tombol huruf n nah ya tampilannya hilang gitu kan nah di sini teman-teman mungkin akan melihat uh ini apa kok ada banyak gitu kan nggak apa-apa teman-teman kita akan pergi ke bagian yang teman-teman cari bagian yang bertuliskan tekstur tekstur uh, mana ya nah ini dia ini dia jendela yang ber uh, jendela tekstur ya kita akan klik di bagian ini open image ya bagian ikon yang seperti ikon folder ini open image dan di sini teman-teman cari Uh, hasil eksportan apa namanya uh, karakter kalian body dan ini dia ini kita ini teksturnya aja ya teman-teman ya bodinya kita pakai body yang ini tadi treatment tadi nah kalau udah seperti ini nanti harusnya dia akan muncul bagian sebelah kiri nah itu dia sudah muncul oke sekarang tinggal bagian kepalanya aja nah ini untuk menghilangkan jendela yang bagian kanan teman-teman lihat kursor saya lagi di bagian sebelah kiri, ya jadi disampai kursor kalian jadi tanda seperti tanda plus, tanda tambah teman-teman tahan klik kiri kemudian geser ke kanan nah sampai dia kursornya akan menjadi seperti tanda panah ke kanan teman-teman lepas klik kirinya nah udah deh <guluh> jendelanya yang hilang, jendela sebelah kanan tadi oke, sekarang kita akan import bagian kepalanya ini badannya udah tinggal kepala oke, oke dengan caranya adalah teman-teman pergi ke file kiri atas kemudian import kemudian objek ya pilih yang wavefront atau obj nah sini teman-teman cari deh dimana teman-teman menyimpan uh, hasil ekspor bagian kepalanya tadi gitu. Oh ya yeah. tadi ada dua ya bentar saya ulangi lagi <laughs> saya lupa Nah di sini ada dua teman-teman pilih yang obj ya yang terakhirnya OBC, jangan yang MPL yang OBC, objek. Nah, kalau udah berhasil, harusnya dia akan muncul kepalanya. Nah, di sini kepalanya kenapa menghadap ke belakang gitu kan? <laughs> di sini kita akan puter kepalanya untuk menghadap ke depan. Caranya gimana? Untuk memutarnya, teman-teman klik bagian kepalanya ya. Kemudian klik R, R itu untuk rotate, ya. R itu untuk merotasi ya, untuk memutar lah istilah gampangnya untuk memutar bagian objek. Nah, di sini agar memutarnya di bagian sini ya. Jadi ini kalau kita klik r, nah dia memutarnya gini teman-teman. Nah, biar nggak gitu, gimana caranya? Teman-teman klik r, kemudian klik z. Jadi memutar pada zoom sumbu apa ya? Sumbu z ya. Sum, sumbu ya sumbu inilah pokoknya sumbu z gitu nah kita akan memutar terus sampai sekiranya dia menghadap ke depan atau kalau lebih mudahnya ya teman-teman klik R, klik Z kemudian teman-teman uh, ketik 90, oh sorry bukan 90, 180 maksudnya nah biar dia langsung menghadap ke arah sebaliknya, arah berlawanan jadi R, Z, kemudian teman-teman R1 jadi R, Z, dan 180 gitu di keyboard ya nah ini sudah menghadap ke bagian depan tetapi ini belum menyambung ke lehernya ya nah sekarang kita akan sambungin ke lehernya kepalanya Di sini kita klik lagi klik huruf G dan klik Z Z ini untuk menaikkan ke atas dan ke bawah oke sepertinya segini udah cukup nah ini dia kurang mundur ya kan coba kita lihat dari samping. ya kurang mundur ya Jadi kita akan mundurin kepalanya dengan menekan tombol G. G itu untuk grab ya, untuk meng mem, apa ya? Mem, uh, meng, mem, menggenggam, meng, apa ya? Mengambil, menggenggam, ya, menggenggam. G untuk grab, kemudian klik huruf Y untuk maju mundur. Nah, kita pasin ke bagian lehernya. Oke okay, seperti ini apakah sudah pas? Ya yep, sudah pas. Tapi ini kurang ke bawah jadi kita akan kebawahin sedikit lagi dengan menekan tombol worth G dan juga Z. Kita akan kebawahin sedikit. Oke okay. oke okay, segini kali ya. Oke okay, segini sudah pas. Coba kita lihat dulu apakah sudah pas semuanya. Hmm, oke okay, sudah pas ya seperti ya. Nah oke okay. oke okay. kemudian. Uh, kita akan menggerakkan uh, akan membuat pose ya membuat pose dari karakter kita sendiri nah ini caranya kita klik terserah kalian klik di bagian mana aja di sini saya akan gerakin tangannya dulu nah ini untuk tangan bagian punda dan ini tangan bagian bawah ya di sini caranya gimana ya caranya sama seperti tadi kita klik dulu bagian ini lingkaran ini ntar saya deketin dulu biar nggak bingung teman-teman Nah, ini kan, ini ada lingkaran nih, teman-teman. Klik R, nah ini dia udah deh, tinggal teman-teman rotate, kita terserah mau rotate kayak gimana. Mau klik R, terus klik Y. Oh, kalau ini rotate ke sini, oke. Okay. Jadi, R itu untuk merotit ya, teman-teman. Sementara X, Y, Z itu adalah sumbunya. Jadi, teman-teman mau putar kemana nih? Mau putar ke bagian arah X seperti ini. Untuk memutar ke arah Y itu seperti ini Dan ke arah Z itu seperti ini Nah gitu Nah disini saya pakai X ya tadi Oke kita akan putar uh, Seperti gini aja deh Oke Terus, dengan bagian tangan kanan Memang agak sedikit ribet ya teman-teman Karena Ya beginilah cara membuat propograf X Yang tampilannya menarik Daripada aduh, screenshot di dalam gini Ya terserah teman-teman lah ya Kalau teman-teman nggak -teman mau beribet ya silahkan uh, <laughs> Dari dalam game aja Tapi kalau untuk tampilan yang lebih menarik Ya caranya seperti ini Robo Gapik ini Nah kita akan buat pose Terserah sekreatif teman-teman Sini saya buat pose asal-asalan aja <laughs> Yang penting jadi Oke okay. Nah oke okay, seperti ini tangannya Sekarang kita akan ba uh gerakin bagian kakinya posein bagian kakinya biar kakinya nggak terlalu kaku ya ini kan terlalu kaku nih Oke kita akan buka kakinya kurang lebih seperti ini begitu juga dengan yang bagian kaki sebelah oke okay, teman-teman setelah kita selesai memposekan ya seperti ini kita akan tambahin lighting karena nanti ketika kita uh, render render itu meng-save ya uh, untuk meng ini gambarnya yang akan kita buat nanti uh, akan gelap kalau tanpa lighting jadi kita akan tambahin lighting dengan menggunakan tombol shift A kemudian teman-teman cari like nah di sini nah kalau teman-teman akan mendapatkan seperti ini ya ini kan nggak bisa diklik nih ya caranya adalah teman-teman klik dulu bagian salah satu objeknya biar dia bisa menambahkan like nah di sini sudah bisa mendapatkan like-nya di sini kita akan kasih like yang poin aja nah seperti ini bentar mana lightingnya gitu kan oh like kan ada di bawah sepertinya coba kita oh ya benar like ada di bawah sini dong Lightingnya ada di bawah, jadi kita akan naikkan lightingnya ke bagian atas. Oke. Okay. Nah di sini mungkin lightingnya nggak kelihatan. Ini mana efek lightingnya gitu kan? Jadi teman-teman harus ganti uh, shading. Shading itu kayak apa ya? Istilah kata itu kayak uh, uh, tampilannya gitu lah tampilan dunianya. Nah jadi ada empat tampilan ya. Yaitu ini yang shading yang pertama, jadi dia berbentuk seperti ini. Kemudian shading yang kedua itu berbentuk seperti ini. Oke, okay, mohon maaf pada yang -like. Nah, ini dia tampilannya. Nah, kemudian ini shading-nya. Nah, nanti kita akan render di bagian shading yang keempat, yaitu adalah shading yang paling ngeri, gitu kan. Nah, di sini lighting ini, lighting nggak begitu terang, kita akan terangin. Jadi, kita akan terangin lightingnya dengan cara kita klik dulu, lightnya kemudian kita pergi ke sini, object data properties, ya, di bagian icon yang seperti apa ini, balon gitu ya, seperti gambar lampu. Di sini kita akan ganti powernya jadi yang berapa ya 100 coba. Oh 100 kurang terang kita ganti 1000 coba oke 1000 sudah cukup terang dan mungkin terlalu terang ini <laughs> Oke kita akan pindahin lightingnya agak ke depan ya biar kelihatan nah oke seperti ini udah cakep sih Oke seperti ini kurang lebih kita coba kita buat dua ya teman-teman lightingnya dengan menekan tombol Shift D untuk menduplikat lighting teman-teman kita klik G dan Z, jadi kita uh, punya dua lighting: bagian atas dan bagian bawah. Oke, okay. hmm, kita taruh di sini, yap, seperti ini mantap. Nah, setelah itu, kita sudah semua. Kita sekarang tahap terakhir, yaitu cara untuk mengekspor atau merender hasil yang udah kita buat seperti ini. Kita akan tambahin kamera dulu. Karena kalau tanpa kamera, ya nggak akan bisa di render gitu kan. Karena fungsi kamera adalah untuk menjepret lah, istilahnya untuk men-trigger men biar bisa jadi gambar. Nah, kita cari dulu kameranya dengan mengatakan tombol shift A tadi ya. Shift A, terus teman-teman klik kamera. Kemudian teman-teman pergi ke sini, Google di camera view di belakang kanan ini ya. Klik, nah ini dia kameranya. Ternyata kameranya di bagian bawah nah ini caranya untuk memindahkan kamera ke depan karakter kita yaitu adalah dengan kita klik n kita klik end kemudian kita pergi ke bagian tool eh maaf maksudnya view bukan tool ya ke view di sini kita centang kamera to view ini kita lock istilahnya kita kunci jadi biar kamera yang kita lihat saat ini itu mengunci dengan tampilan jendelanya Nah, di sini kita akan buat free cam. Ingat, ya, free cam-nya tadi shift dan tombol uh, seperti tanda uh, koma di atas, ya. Nah, di sini kita akan pasin dengan karakternya gitu. Oke, seperti ini. Oke, segini. Oke, misal segini nih, teman-teman. Udah, udah yakin? Oke, okay, segini aja deh. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat bagian backgroundnya ini transparan ya. Karena nanti ketika kita ekspor bagian belakangnya ini akan, ya, hasilnya seperti ini, akan abu-abu. Nah, biar nggak biar kelihatan abu-abunya ini, ya, kita pergi ke bagian kanan ini ya. Teman-teman lihat kursor saya, ke bagian kanan ini, terus pergi ke ikon yang seperti gambar kamera ini, teman-teman. Kamera kalau kita lihat dari sisi kita ya, bukan dari depan, dari sisi belakang. Nah, sampai nanti akan muncul tulisan render properties ya ya pokoknya di bagian tab ini render properties teman-teman Scroll ke bagian bawah teman-teman cari film nah ini tanda panahnya di klik aja kemudian kemudian teman-teman centang -teman, transparent nah nanti akan transparent jadi nanti hasilnya akan PNG ya PNG jadi bagiannya bagian belakangnya akan transparent seperti ini Oke setelah itu kita render Render image gitu, langsung. Gitu. Nah, tetapi di sini saya akan uh, ganti dulu ini persen ya. Di sini teman-teman juga bisa mengganti resolusinya ya. Silahkan teman-teman mau pakai berapa. Kalau di sini defaultnya itu 1080 p 1920 kali 1080 tapi di sini juga bisa teman-teman ubah. Misal teman-teman nggak butuh Full HD, teman-teman SD -teman aja udah cukup ya. Yaitu 720p 1280 kali 720 di sini udah cukup, nah gitu. Oke kita langsung aja ekspor dengan menekan tombol F12, shortcutnya F12, tetapi juga bisa teman-teman pakai ini render image, klik. Nah ini dia, ini mungkin lama ya? Oh nggak nggak lama ternyata, <laughs> cepet. Kira lama nah ini dia tampilannya nah ini belum save ya teman-teman ingat ini belum ke save jadi untuk ngsave adalah teman-teman pergi -teman ke image kemudian save as seperti biasa kemudian nah karena di sini tadi formatnya backgroundnya transparan ya yaitu kita akan pakai format png file format png kemudian pilih color nya yang rgba Oke, okay, itu untuk alpha. Jadi, ya, biar belakangnya transparent, biar belakangnya uh, transparan lah. Jadi, biar karakter kita aja yang muncul nantinya. Oke, okay. di sini sudah pilih PNG, RGBA, kemudian save image. Oke, okay, harusnya sudah tersimpan ya. Coba kita lihat ya. Yap, benar sekali. Ini dia hasilnya yang sudah kita buat. Oke, okay. mungkin cukup segini aja untuk uh, tutorial part 1 kali ini, Roblox. Uh, stay tune untuk part duanya ya mudah-mudahan saya bisa buat <laughs> oke, okay, terima kasih teman-teman yang udah nonton uh, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya apabila dirasa tutorial ini bermanfaat, sampai jumpa di video yang berikutnya